Hey, yo yo yo yo yo yo, yuk. Kembali lagi barang memang slot official channel ya guys ya. Seperti biasa kita akan membagikan bocoran-bocoran slot gacor hari ini seputar kaki kundul lagi ya boy. Dan untuk lahan bermain masih setia menemani lahan tergacor terkecil dan terpercaya dan terrekomendasi ya boy. Gimana lagi gitu boy kalau bukan di auto spin 88 tentunya yuk karena di autospin 88 ini lu mau jp beberapa pun pasti dibayar anjing kontan gitu cuy. dengan transaksi depo dan wd dijamin super duper cepat padat akurat dan terpercaya ya guys ya pokoknya jangan ragu lagi buat yang belum mempercayai id nya langsung aja gaskin gaskin nanti gaskin ya boi Link gun daftarannya udah memang taruh di tentang channel gitu kan boi skoooy oke cuy. tanpa berlama lama lagi langsung saja kita game gamenya ya boi kita sini hanya bermodalkan Modal-modal santu saja Ingin menewaskan si kaki huntul ini Kali aja dikasih yang mantap-mantap Tentunya di hari yang cerah ini boy. By the way ini gua main di jam 5 Setengah 6 lah Setengah 6 lah cu Setengah 6 sore oh, Oke sih lumayan cu Biru boy. Iya cu Jangan lupa ya boy main game slot itu diusahakan menggunakan duit bebas ya brodi jangan sampai brodi-brodiku menggunakan duit beras karena game ini sangat beresiko tentunya ya Boy apalagi buat kalian yang tidak bisa menahan hawan nafsu gitu kan cuan anjay dan tetap safety tuan gitu Boy pokoknya gitu aja ya Cuk karena memang juga tidak dapat berbicara banyak simak saja polanya jangan skip video ini karena ada pola-pola yang sangat rahasia gitu kan cu. Assalamualaikum JP presentation You fucker,